Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cagar Budaya Situs Darmasala. Situs Darmasala merupakan kumpulan fondasi bangunan beserta umpak-umpak batu yang mengindikasikan adanya bangunan kayu di atasnya. Dalam skema pemulihan kawasan Darmasala dapat diketahui dulunya. Kawasan Darmasala didominasi bangunan panggung menyerupai pendopo. Candi Arjuna berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap para dewa, terutama Dewa Siwa. Pasalnya, pembangunan ini memang khusus untuk beribadah agama Hindu Siwa. Selain itu, lokasi candi yang berada di gunung berhubungan dengan Candi Semar diperkirakan Hindu. dibangun pada satu periode dengan Candi Arjuna, yakni antara abad ke-8 dan abad ke-9. Pada zaman dulu, Candi Semar berfungsi sebagai candi perwara. Atau candi pengiring candi ajuna. Dan ini adalah penjelasan tentang cabi gatot kaca. Dan ini yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.